Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hey anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu selalu baik kan? Nah, kali ini Bunda Santi mau mengajak kalian untuk belajar tentang api Kalau kemarin tentang air, sekarang tentang api Nah, kita kali ini akan membahas tentang apa itu arti api Kemudian sumber-sumber api Manfaat api bahaya api dan eksperimen tentang api sebelum kalian menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe yuk kita tonton arti api api adalah panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar sumber-sumber api 1. matahari merupakan energi panas terbesar di bumi 2. Gunung berapi adalah salah satu sumber api alami dari alam. Ketiga, kompor. Saat memasak, kita pasti membutuhkan kompor, baik itu kompor gas maupun kompor listrik. Kompor adalah salah satu sumber api. Keempat, korek api. korek api dapat kita gunakan untuk membuat api. Kelima, obor. Obor juga salah satu sumber api. Obor digunakan sebagai penerang jalan dan saat mati lampu. Keenam, lilin. Lilin adalah salah satu sumber api yang sangat berguna dalam kehidupan. Ketujuh, arang. Arang dapat digunakan sebagai salah satu pengganti kompor sebagai sumber api. Kedelapan adalah kayu. Di zaman dulu sebelum banyak kompor, Kayu merupakan bahan bakar utama di rumah tangga. 9. Batu bara Batu bara adalah salah satu bahan bakar pengganti gas. 10. Adalah listrik Listrik merupakan salah satu sumber api, karena jika terjadi konsleting listrik, maka akan terjadi kebakaran. Manfaat api bagi manusia satu sumber panas. Contohnya, untuk memasak, menghangatkan rumah, memusnahkan sampah, dan membasmi kuman. Kedua, sumber cahaya. Contohnya, untuk menyalakan obor, lilin, lampu minyak, dan lampu listrik. Ketiga, sumber tenaga. Contohnya, untuk menjalankan mesin pabrik, kereta api, dan membangkitkan listrik. Bahaya-bahaya api 1. Api dapat menyebabkan kebakaran baik itu kebakaran hutan, kebakaran rumah 2. Asap Asap adalah salah satu akibat yang ditimbulkan oleh benda yang terbakar Asap sangat berbahaya bagi manusia 3. Sesak nafas Seseorang yang menghirup asap yang ditimbulkan oleh kebakaran dapat menderita sesak nafas atau ispa. Keempat, luka bakar. Jika seseorang terkena api, maka kulitnya akan menderita luka bakar. Yang terakhir adalah polusi udara. Asap yang diakibatkan oleh kebakaran akan mencemari udara. Nah, anak-anak sekarang kita waktunya bereksperimen tentang api menyedot air. Bahan-bahannya yaitu gelas kosong. Kemudian air yang sudah diberi pewarna makanan kemudian korek api piring dan lilin nah sebelumnya kita nyanyakan lilin dulu Nah, kalau sudah kita tuangkan air ke dalam piring habis itu gelasnya ditutupkan ke dalam lilin Kemudian, kita tunggu beberapa saat, apa yang terjadi ya. Lama-lama, liden akan mati, dan airnya akan terkumpul dan masuk ke dalam gelas. Nah, demikianlah anak-anak, eksperimen kali ini. Kalian bisa coba di rumah ya. Selamat mencoba. Dah. -da -da -da.